Hai hai hai Harimau adalah hewan pemakan daging atau karnivora dan merupakan spesies terbesar dalam keluarga kucing Selain itu harimau juga adalah binatang yang sangat kuat Lihat saja otot mereka Satwa tersebut memang hewan yang gagah dan ditakuti Namun citra ganas yang dimiliki oleh harimau ini akan hilang saat kalian melihat harimau-harimau yang berbadan gendut alias gemuk di kebun binatang Taman Harimau Siberia Tiongkok Kebun binatang seluas 144 hektar ini menjadi tempat suaka bagi hewan-hewan yang -hewan terancam punah. Harimau Siberia dapat ditemukan di timur laut Tiongkok, timur Rusia, serta wilayah timur Mongolia. Namun karena semakin banyaknya perburuan, populasi hewan ini semakin menurun jumlahnya. Walaupun sudah dilakukan usaha pelestarian, hanya ada 530 ekor harimau Siberia yang masih hidup di dunia dan 20 ekor di antaranya ada di Tiongkok. Harimau-harimau di Tiongkok ini menarik perhatian banyak turis yang datang ke sana. Mereka terhibur melihat harimau yang gemuk dan memberi makan juga mengambil gambar. Namun para turis ini tidak mengetahui fakta bahwa binatang buas yang dulunya gesit dan lincah ini sesungguhnya sedang sakit karena kelebihan makanan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. dulunya mereka bebas berlari di dalam hutan. Namun di kebun binatang ini, pergerakan mereka sangat terbatas. Melihat kenyataan bahwa harimau-harimau ini tidak mampu bergerak bebas, membuat para aktivis pecinta hewan liar menjadi khawatir. Walau bagaimanapun, pihak kebun binatang meyakinkan semua orang bahwa tidak ada yang perlu dirisaukan. Menurut mereka, normal jika berat badan hewan-hewan ini bertambah di musim dingin, dan berkurang di musim semi. Namun menurut organisasi pecinta binatang Burn Free Foundation, berpendapat lain, Harimau ini tidak lucu seperti yang anda lihat, mereka sebenarnya sakit, sebut Born Free Foundation. Menurutnya, harimau-harimau itu terlalu gemuk, karena pemberian makanan yang tidak tepat. Melihat hewan-hewan ini mungkin tidak bisa hidup lama jika melihat kondisinya sekarang. Berdasarkan gambar, harimau-harimau ini jelas mengalami obesitas, kata wakil dari International Fund for Animal Welfare. Keadaan hewan-hewan ini akan semakin memburuk jika pihak kebun binatang membuka tempat penjualan daging dan ayam kepada para turis untuk kemudian diberikan kepada harimau-harimau ini sebagai makanan. Netizen yang melihat gambar-gambar ini juga turut mengungkapkan rasa tidak senang mereka. Lewat Twitter, seorang netizen mengatakan, Harimau segemuk ini perlu bantuan, jika tidak mereka tidak akan hidup lama. Masalah utamanya adalah selama turis-turis yang datang memberikan makanan kepada harimau-harimau ini, maka pola makan dari harimau-harimau tersebut akan terganggu. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian?